Pak mau tanya nih, iya. Tapi jangan yang berat-berat bertanya saya nggak bisa jawab. Kenapa bapak nggak pernah hadir di Mustami? Oh, ceramah. <laughs> Satu pertama saya sibuk di rumah tangga. Iya. Nomor dua nya saya sudah tua banget. Nomor tiga kasarannya. Saya dari umur 6 tahun itu dulu sampai kira-kira umur 50 tahun ya Itu cerama, kemana-mana cerama, ke tempat Kiai Yang nggak terkenal sampai terkenal, the best, apalah macam-macam ya. Jadi yang kamu dengerin sekarang itu saya sudah denger semua Dan itu bukan satu kali hmm. Coba contohnya umpapanya Anda ceramah mengenai Anissa surat Anissa itu ada porno-pornonya ya dagelan kalau orang Jawa bilang hmm. biar para jemaah ini ketawa-ketawa zaman dulu nggak ada itu hmm. diem cuma dengerin jadi nggak boleh dibuat murau gitu yeah. Anissa gini Anu suami istri gini Anu gini nggak boleh sampai bikin para pendengar itu ketawa, ya enggak boleh itu ceramah dan penduduk. Ya, belajar enggak boleh buat Pak ya. Sekarang itu jawaban saya, iya Pak, iya, ya. saya ngerti. Saya boleh tanya dan Kan Anda itu Ustadz sudah umur 40 tahun, dan sudah, sudah bagus lah ya. Boleh nggak saya tanya? Ya boleh Pak. <tuh> Tanyaan saya ini gampang aja. Gimana pak? Kita kan orang Muslim. Kenapa kita harus nyembah Allah? Nah. atau agama lain, agama Hindu. Apa harus nyembah dewa? Yes. Ya, orang Kristen kenapa dia kadang-kadang nyembah Tuhan tapi debat Yesus hmm. dan agama lain. Sekarang kita di Muslim. Kenapa kita harus menyembah kristian Allah? Apa? Wah, ini pertanyaan Bapak ini, nah ini pertanyaan kita harus tahu bahwa kita sholat itu kenapa hmm. diwajibin. Saya kasih waktu sebulan datang, mau dua bulan, mau setahun aja aja. Hmm. Oh, kita Iqbal bisa nggak bayangin jawabannya? Kira-kira? <tuluh> <tuluh> Kira-kira kenapa? Kita wajib Allah kan berfirman, Sembahlah aku, sembahlah aku. Iya, sama siapa? Dia bilang itu sama cinta manusia. Iya, manusia itu siapa? kita juga boneka boneka ini yang di dalamnya dia punya titipan roh <laughs> itu dia oh. iya sembahlah tuh sembah maksudnya roh itu biar ketemu gue yeah. bisa di gituin nggak yeah. iya iya Kenapa wajib? Yang wajib itu kan bonekanya, rohnya, rohnya itu kepengen ketemu bapnya ya. yang punya. Ya. Ingat dulu. Ini saya nggak tahu benar-benar, cuma katanya legenda di Islam itu musik jumhur ulama. Bukan orang sembarangan yang hilang di ya. Orang yang ahli, yang tahu seluruh-selur mengenai agama manusia oh, Nabi Adam alaihissalam salam bapak manusia itu tidak dibikin Dibiarin 20 ribu tahun puluh hmm. ribu tahun apa 20 tahun saya hmm. agak buka, ya Kira-kira 20 Seribu tahun karena seribu tahun di sini di sana di alam gokap itu satu hari ya. Ya, jadi dua puluh hari lah dasarnya di alamnya. Malaikat pada tanya kenapa itu boneka nggak dihidup-hidupin? Eh, mereka satu pimpinan Allah lagi menciptakan rohnya si bulan itu sampai ke anak cucunya sampai di hari kiamat jadi rohnya itu bukan bikin satu untuk Adam aja Udah disiapin oh, sudah disiapin semua mau sudah disiapin sampai sana hari kiamat Dan lahir kiamat sampai rohnya di situ anak cucunya itu jawabannya Kenapa? Pada waktu di Tiongkok, Nabi Adam tuh jalannya agak bungkuk. Dia katanya, kenapa kok jalannya bungkuk? Ya itu nggak kuat nahan apa mikor roh anak tubuh hmm. sampai hari ini. Ya. Ya, ya, sekarang aja hidup di ini. Tahu miliar pak ya? Di Indonesia aja tuh dua pak. Itu hanya apa? mendukung. Iya. Uh, ya di alam gaib cuma ras doang. Jadi saya pikir-pikir ini memang masuk akal. Yeah. Duh, loh. Jadi roh yang sudah di, lewat surbinya keluarga Adam itu sudah berbagi sebagian besar lah sampai yeah. hari kiamat nanti walau alam ngapa nggak tahu mungkin masih banyak nih baru yeah. pertengahan jalan apa sudah tiga perempat, delapan puluh 80% kita nggak hmm. <tuh> <tuh> lah roh ini Kepingin Ketemu sama yang Hak Yang punya, yang bikin Jadi kita itu sebetulnya roh itu sebagian daripada Berbosan yang besar Makanya dalam pengalaman saya itu saya menganalisa kebenaran Al Qur'an itu karena kita nggak bisa menganalisa nggak bisa menterjemahan Al Qur'an itu secara detail yang benar cuma wah diterjemahkan ini ya itu itu aja tuh ini haram loh ini haram loh gitu gitulah hmm. ya. terus malaikat tanya Pak, kalau bahasa emang kenapa menciptakan roh banyak bang? bumi itu kecil, bahwa bilang nanti ada kematian. Hmm. <laughs> Bergantian pak. Ah, <laughs> Penghuni, jadi, jadi penghuninya gantian. Malaikat, oh kalau gitu ada kesenangan, ada kesedihan. Jadi pada waktu kita sholat, kalau kita mau Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita lagi Kita ini sudah lihat Allahu Akbar Allah itu seakan-akan ada di depan kita, gitu. Dengan kekuasaannya. Eh di Amerika Dia ada di depannya orang ya. Di pojok-pojok dunia Dia ada di situ Dari maha maha maha ini bilang Allah Tidak ada ukurannya, besarnya Nanti saya buktiin Apa roh itu sama dengan Yang bikin Jadi Allah itu bangsa roh juga dia ya, pasti lebih akbar lah Lebih tidak tidak akan sama ya. Dan Buktinya tidak. tukang kursi Bikin meja, meja tidak sama dengan <tuh> yang <begini. tuh yang menikmati> Pada saat ketika Saya pernah sekolah Di Amerika dua tahun Sekolah penerbangan Di sana itu tiap bulan Akhir bulan Minggu terakhir Itu mesti seorang profesor tuh datang Ngasih suatu apa ya Ceramah yang berhubungan Dengan apa yang kita pelajarin Dan wawasannya itu Lebar banget dia bilang, kalau di jempol kita, kita ambal daging sedikit nih. Iya. Dia taruh di mikroskop, di pusat-pusatnya. Maka itu adalah benda hidup. Iya. Begini ya. dari material. proton tahun semuanya, tuang. Saling mengikat. Iya. <coughs> terus kita tanya satu titik yeah. daging itu yang hidup itu makanya dia tahu bahwa dia sebagian daripada tubuh yang besar ini yang yeah. dibilang manusia, tidak pernah tahu adalah buktinya kekuasaan Allah yeah. terus sekarang planet kalau itu sebagian daripada suatu makhluk atau zat seperti ini tadi, betapa besar. gua nggak percaya Tuhan katanya, hmm. tapi gua percaya bahwa something is almighty, something is almighty. Sesuatu yang maha maha maha waham, Besar. Dia sendiri waham, percaya Tuhan, Pak? Enggak. waham, oh, dia... ya itu. waham, waham, waham, waham, waham, waham, waham, waham, waham, bisa jadi muslim karena bukan hidayah. Dia hidayah karena nenek moyangnya dulu seorang yang alae mapol gitu turun ke bawah. tapi kita bersyukur ya Pak ya, kita dapat hidayah. Bersyukur kita sebagai muslim. Ya.